Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Biasanya ketika kita mengirimkan file di WhatsApp Maka untuk ukurannya itu dibatasi ya Yaitu hanya 100 MB saja Dan kalau kita mengirimkan file lebih dari 100 MB Maka akan tertolak seperti ini Karena memang batasannya hanya 100 MB saja Nah, pada WhatsApp versi beta terbaru Di sini kita bisa mengirimkan file hingga berukuran 2 GB untuk contoh di sini saya mengirimkan file sebesar 1,6 GB ya, dan bisa kalian lihat untuk prosesnya bisa dikirimkan. Tetapi sayangnya untuk versi WhatsApp yang bisa mengirimkan file hingga 2 GB ini masih dalam versi beta, jadi belum secara publik ya. Bisa kalian lihat di sini untuk versi WhatsApp-nya, yaitu versi WhatsApp beta terbaru. Dan ini juga tidak semua pengguna WhatsApp beta yang bisa menggunakannya. Hanya tertentu saja ya, jadi untung-untungan. Nah, jika kalian ingin mencobanya, silahkan kalian perbarui untuk WhatsApp kalian ke WhatsApp beta terbaru ya. Kalian bisa klik linknya pada deskripsi video saya ini. Untuk contoh, misalnya saya akan mengirimkan file video ya. Nah, ini dia untuk ukurannya 1,6GB. Kita pilih untuk file videonya, kemudian kirim. Maka untuk videonya ini bisa dikirimkan. Wow, mantap sekali ya. Silahkan kalian coba. Beruntung atau tidak Download saja aplikasinya ya Dan silahkan kalian update Oke teman-teman itu dia video singkat pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh